Halo kawan-kawan balik lagi dengan Yubi bareng Thomas lagi di sini kali ini kita bakal nyobai bui erogi untuk Redmi Note 5 pro yang semalam kita unlock blogger jadi ini TWM sendiri nggak bisa saya ganti semalam masih 3.2 mau bikin yang terbaru error rose dan rumu eroginya udah ada di ini di play, play lagi di otg ya Okay, pertama kita wipe dulu. Terus double check, check check data internal sistem vendor dot penolgo dulu. Oke, okay, back uh, di wipe kita install sekarang langsung. Kita rakan ke OTG kayak biasa. Dan ini custom room -nya, AB ROG Edition Wired di sini udah include gay jadi nggak perlu download lagi dan masih Android 10 ya. Oke, untuk mempercepat waktu, kita cepatkan aja videonya. Sekarang sudah selesai, tinggal kita reboot aja. Dan kita tunggu hidup, kita copotkan lagi videonya. artinya di sini, kostum grupnya dikunci ya. Jadi, langkah yang harus kita lanjutkan adalah mematikan ma paksa, kemudian masukkan ke recovery lagi. Bentar, saya reset dulu. Sekarang kita masuk recovery-nya aja dengan menekan tombol batas sama power ya. Setelah muncul mie, kita lepas tombol powernya tahan dulu tombol atasnya. sampai masuk recovery ya oke ini udah masuk tapi di sini minta password kita backkan aja nggak usah pedulikan ini passwordnya yang penting kita bisa masuk ke recovery kayak gini oke udah masuk recovery kita ke wipe baru format data kayak biasa baru ketik yes dan tunggu di format bentar sekali ya kita ribut langsung dan kita bakal nunggu sampai hp-nya hidup, tapi biasanya makan waktu lebih lama, sekitar satu menit lebih gitu. Di sini videonya sengaja saya potong ya, karena terlalu lama itu tadi sekitar tujuh menit sampai 8 menitan baru hidup. Dan ini kita atur dulu stingnya, dan bakal kita potong lagi videonya. Oke, jadi itulah tutorial masangnya tapi sekalian ajalah kita cobain langsung aja ini room mulai dari bootingnya kayak biasa Oke okay, seperti biasa ya, nggak terlalu jauh dengan mui-mui lainnya. Biasa itu menit. Sekarang kita akan melihat aplikasi apa aja yang terinstal di kostum room ini. Tapi kayaknya bawaan semua dan nggak ada beda sih kayak mui yang lain. Hanya ada aplikasi pembantu ini dan bisa kita hapus. Ya aplikasi nggak penting kayak gini aplikasi bahasa Cina apa gunanya pun salah hmm. bahasanya bahasa dewa sekali oke okay, kayak mister kayaknya itu kita hapus saja nggak apa guna okay, ini juga bisa kita hapus Oke kita lihat langsung aja ke kamera ya Oke ini kamera bawaan Mui yang asli Xiaomi ya tapi yang AI Edition enggak begitu wow sih kita lihat versinya versi 2.0 oh iya katanya sih di grup ini enggak bisa di install game untuk custom room ini dan ini ada 12,5 kanan kiri udah beda untuk ditarik terus status bar oke di sini kita lihat pengaturan juga kayak mumi biasa ya cuman di sini saya mau nyoba satu yaitu special Peter ya banyak custom room ilain itu di ruang kedua ini banyak error, kita coba yang ini kayak mana apakah dia bisa lebih bagus di sini berhasil ya masangnya masa maksudnya dibikin special feature dan kita bisa berganti tanpa ada book Ini tinggal klik aja tombol icon gantinya dari tadi saya ngerasa ada yang kurang gitu entah apa kayak apa ya sensornya kayak mati jadi saya download sensor box dan disini sensornya mati sikit gyroscope ya sensor lakometer dan sensor apa ini lagi nggak pala nampak folder kameranya Oke, ini mungkin disebabkan karena uploader semalam yang kita buat itu yang secara nggak official kayak berapa sensornya itu mati dan satu lagi itu juga buat apa namanya Unlock Unpossial un eh, Unlock secara enggak official itu membuat kita ada masalah sedikit ya mulai dari sensornya ini sama RMB4 tiba-tiba aktif kalian belum pernah masuk Mi Cloud sama sekali di HP ini ya udahlah kita tes saja antutunya aja untuk antutu fixnya ini nanti video berikutnya oke okay, ini benar-benar gila sih 16.000 cuy biasa cuman sampai 15.000 ini terlalu overhead dan ini enggak terlalu panas sih kalau kita dekatkan bisa dilihat di sini sunyi itu 36 derajat setelah ngetes antutu tapi itu secara antutu ya ini okay, benar-benar ya ya kayak ya ini benar wow banget 16.000 setara 665 Yang keluaran tahun semalam Sekarang kita coba trollingnya Apakah bakal banyak trolling Atau bakal stabil Kita bakal coba Tes 1 menit aja Kita lihat kayak mana rasio Rasio atau diagramnya untuk kecepatan awalnya itu tinggi juga 130 an Gbps itu untuk 636 ini jadi lupa karena tadi antutnya sekitar sederajat maksudnya sama 665 oke di sini stabil cuy malah 665 semalam aja ya turunnya bisa sampai ke 100 an di sini di satu menit pertama Cuma turun sampai 125 an 135 ini benar unlock the beast banget dan sejauh ini belum ada trolling oke kita bakal skip aja videonya ke 15 menit setelah trolling setelah pengujian setelah 15 menit bisa kita lihat ya turunnya itu di 113 saja paling rendah dan benar-benar stabil tapi ini cukup hangat kita bisa lihat dari sini suhunya langsung naik 40an dari tadi 36an 44 derajat celcius ya sorry penarangannya kurang bagus ya hai kali ini saya cukup sibuk ini pakai spigen kayak gini pun masih terasa hangat Oke, kita bakal lihat baterainya. Tadi sekitar 50-an, sekarang udah tinggal 48%. Hmm, cukup boros. Tapi di sini ada kayak diskomunikasi karena CPU trollingnya itu sekitar satu jaman Kalau kita pakai cuma 15 menit tadi. Oke okay, kita biarkan itu kita beralih ke game PUBG ya karena saya penasaran pada fiturnya. Oke okay, ini kita ada di PUBG dan di sini dapat smooth extreme 90 FPS. Ini bisa kita lihat dari pengaturannya cuy. Smooth 19 FPS, tapi kan di sininya bisa kita ganti yang lain sih. Kalau untuk apa bisa ke HD dan inilah last smooth extreme ya 90 fps benar-benar stabil ya. Oke untuk penilaian silahkan tonton aja videonya ya dan di sini sinyal saya naik turun parah banget nya itu 300an enggak mau turun ya alasan ini juga yang buat saya malas main PUBG mungkin okay, daerah kami masih kurang bagus dari masing untuk game ini ya Saya sedikit penasaran apa bedanya smooth 90 fps ini dengan HD high Dan saya coba rubah tadi Ya rasanya sih lebih enak ini Lebih stabil daripada di HD high Dan gerakannya pun juga lebih apa ya Lebih santuy gitu lebih smooth lah eh, padahal kita pakai HD High terakhir kali kita bakal lihat dulu baterainya setelah saya main pubg tadi ya baterainya tinggal 30% an 1 match pubg cukup makan baterai juga dan kalau kita lihat cuy dari pengaturan semua sepertinya apanya ini apa namanya CPU nya ada di overclock itu bisa kita lihat di sini perlu bentar dulu seluruh spesifikasi. Nah, di sini nampak sekali dia di naikkan ke 22 puluh dua gigahertz. Oke okay lah, jadi sampai sini saja videonya mui x ya dari abix Ini lumayan mantep untuk dipakai sehari-hari juga cocok.